Selamat sore teman-teman semua, kita buka perkuliahan kita hari ini dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, kami bersyukur hari yang baik kami masih bisa berkumpul di Zoom Meeting ini. Kalau hari ini kami akan membahas uh, tentang database dan mengerjakan rap kami, kita nyangkau yang menolong supaya kami bisa mengerjakannya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, salia, amin. Baik teman-teman, silahkan dinyalakan kameranya. Kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini ya. Oke, teman-teman. Lihat ke kamera semuanya ya. Senyum. 321 Nah, ini morning kita, teman-teman. Hari ini kita pertemuan tentang database, mengerjakan uh, lab 5. Kemudian minggu depan kita ketemu untuk uh, lab 6. Dan terakhir ini review akhir sebelum UAS ya, teman-teman. Pekerjaan hari ini kita akan kerjakan lab 5 tentang database. Kemudian rap terakhir itu di pertemuan 14, seperti itu. Ini yang akan kita kerjakan, teman-teman, tentang database. Di materinya ngebahas tentang Amazon RDS, DynamoDB, Redshift, sama Aurora. Nah, untuk lab 5 sendiri, hari ini kita akan membangun sebuah database server. Kemudian setelah itu ada aplikasi yang akan uh, diinteraksikan. Jadi teman-teman bisa lihat database yang teman-teman buat kemudian di appsnya nya bagaimana, di web-nya, seperti itu. Nah, ini akan kita lakukan hari ini. ya, masih ada join-join. Nah, ini lab 5 kita. Hasilnya sih, inginnya seperti ini, teman-teman. Nah, yang dibuat di sini itu ada empat tas. Yang pertama, nanti teman-teman akan men-create security group untuk RDS database instant. Kemudian yang kedua, kita akan buat database subnet group. Yang ketiga, kita akan create Amazon RDS Database Instant. Sama terakhir, di kita lihat interaksinya di web kita, di web yang dibuat, dan databasenya. Nah, nanti teman-teman ketika sudah mengerjakan, insertlah data nama teman-teman ya. First name, last name, kemudian email, dan telepon teman-teman. Tunjukkan itu ke main room, seperti itu. Terus, hari ini kita akan bekerja di breakout room tapi teman-teman boleh jalan-jalan. Artinya kalau misalnya teman-teman pengen pindah ke ruangan yang lain, teman-teman bisa pindah. Jadi nggak harus di ruangan kelompoknya ya, boleh jalan-jalan. Cuman kalau jalan-jalan, tetap yang pertama harus ada foto. Jadi kalau Anda ke ruangan yang lain, kan kelompok satu masuk ke kelompok dua, tetap harus ada Nih ya harus ada foto bersamanya. Jadi kemana teman-teman jajan jangan, -jangan, jangan lupa screenshot untuk diupload di Google Drive seperti itu. Terus file diskusi tetap harus ada hasil teman-teman bekerja tetap diupload di, di, di uh, Google Drive. Kemudian rekaman tetap ada. Jadi yang nanti di set jadi co-host, jalan-jalan mana pun tetap ngeriak ya jangan dimatiin rekamannya.